Monggo, cukup tinggi. Setelah kembali kembali pada kasih setelah lama kau tinggal pergi lama sudah ku So I'm <laughs> not